agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bintik merah besar Jupiter yang ikonik mungkin menghilang dalam 20 tahun ke depan, menurut seorang peneliti di Jet Propulsion Laboratory JPL NASA di California. Badai besar, lebih besar dari bumi itu sendiri, pertama kali terlihat pada tahun 1830. Dan pengamatan dari tahun 1600-an juga mengungkapkan tempat raksasa di permukaan Jupiter yang mungkin merupakan sistem badai yang sama. Ini menunjukkan bintik merah besar Jupiter atau Great Red Spot telah mengamuk selama berabad-abad. Menurut Glenn Orton, anggota tim misi Juno dari ilmuwan planet di Nazah Jet Propulsion Laboratory, Pusaran badai telah mempertahankan kekuatannya karena aliran jet Jupiter 300 hingga 400 MPH atau sekitar 483 hingga 640 km per jam. Tetapi, seperti badai apapun, badai itu tidak akan berlangsung selamanya. Sebenarnya, Great Red Spot telah menyusut untuk waktu yang lama, ungkap Glenn Orton. Great Red Spot dalam satu atau dua dekade akan menjadi Great Red Circle atau Lingkar merah besar. Mungkin suatu saat telah itu pun menjadi Great Red Memory. Pada akhir 1800-an, badai itu mungkin selebar 30 derajat bujur, kata Orton. Itu berhasil hingga lebih dari 35.000 mil, 4 kali diameter bumi. Namun ketika pesawat ruang angkasa bertelegradar nuklir Voyager 2 terbang melewati Jupiter pada tahun 1979, badai telah menyusut sedikit lebih lebar dua kali lipat dari planet kita sendiri. Data di tempat berwarna merah tua di Jupiter mengungkapkan bahwa penyusatan ini masih terjadi. Pada 3 April 2017, Great Red Spot membentang selebar 10.159 mil atau 16.350 km, kurang dari 1,3 kali diameter bumi. Badai terpanjang di bumi berlangsung selama 31 hari. Tetapi, Jupiter dapat menahan badai lebih lama karena planet gas memiliki puluhan ribu badai mil atmosfer dan berputar jauh lebih cepat dari bumi. Nah,